doa pagi mohon berkat dalam pekerjaan dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus amin Terima kasih Tuhan untuk pagi dan hari yang baru ini Terima kasih pula untuk malam yang telah kulewati di mana aku boleh mengalami perlindungan, perlindunganmu dalam tidurku. Sertailah dan berkatilah hari ini, pekerjaanku, keluargaku, sahabat-sahabatku, dan semua kejadian serta orang yang akan kujumpai hari ini, supaya pada malam hari nanti. Apabila aku menutup hari ini, aku patut melambungkan puji dan syukur kepadamu, Tuhan yang Maha Kasih. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu.